659 enam lima sembilan satu menit lagi. See what we have here. Kita ada Bible disiapin Bible guys di Yang mau baca boleh. Tada. Good morning world. Ada oh, segar banget pagi-pagi. Breakfast dulu, tuh. Oh, Kamar tuh sebelum nanti di room turun, aja dari sini dulu. Oh mantap banget, good morning Kakak. Good morning, <laughs> ini kita tembus langsung ke lobby, loh. Kita kan turun ke situ, ke kita naik turun tangga aja, yuk, biar kayak exercise gitu. langsung turun. Kita udah pakai nek tag segala. Pakai ready. Room di kuadrat Bali. Hmm. Tapi ini lumayan bagus banget. Kita mulai dari sini aja. Oke, okay, disiapin baju mandi. Terus ini kamar mandinya, ada bath tub, bathroom, ada hair dryer, ada timbangan, terus kayak lengkap lah gitu Wow, ya. ada tas juga bad alright view dari kamar kita itu halo kakak mau berenang? Oh, oke. Okay. Tadi katanya sih pada ada mau berenang. Lagi masih nunggu teman-teman yang lain. Pengen, pengen sih. Packing-packing dulu. Oke. my view dari kamar aku. So, aku mau packing dulu sebentar. Selamat pagi Hai Halo. Dari Binjai lagi Oh Binjai lagi Kembali Halo. bersama Binjai Makassar dan all over Indonesia Selamat pagi dunia Selamat pagi dunia tipu-tipu depan Udah orang pagi siap meditasi Yeay alright nggak banget deh kostumnya ya ampun dan keluarga udara hangat dari hidung anda sembari tetap Mengatur nafas, mulai rilekan pikiran Anda, konsentrasi pada satu titik atau satu tempat, kemudian rilekan garis mata. Pilihkan semua wajah Anda, turun ke leher, pilihkan saudara Anda. turun ke bodi turun sampai ke kaki tetap atur nafas Nikmati sensasi udara yang beremus dan mengenai kulit Anda. Nikmati sensasi deburan ombak yang terdengar di telinga Anda. negatif pada pikiran anda serta tubuh melalui tanah yang anda didukti Tetap jaga konsentrasi. Dan tetap atur nafas. sehingga pikiran anda terganggu oleh masa lalu baik maupun buruk tetap tenang dan rileks. Berusaha untuk tidak khawatir dengan planning Anda ke depan yang mungkin sulit untuk dicapai. Kita fokus Mungkin pikiran Anda Akan pergi kemana-mana Itu wajar Silahkan kembalikan konsentrasi Anda, kata titik yang Anda tuju. Cobalah berdamai Dengan pikiran anda Berdamai dengan hati anda Jangan dilawan Nikmati setiap alur Seperti air mengalir Di sungai yang besar Tetap fokus Fokus dan fokus Jangan berusaha menahan nafas. Biarkan udara masuk ke seluruh rongga tubuh Anda. Untuk mengeluarkan semua energi negatif yang ada di tubuh Anda. Bernafas Dengan ceratu Tarik nafas dengan panjang Tahan sebentar Kemudian lepaskan Bayangkan kita melepaskan semua beban yang ada pada diri kita Bila terlintas, pengalaman-pengalaman yang buruk, <coughs> amati saja. Dari sana kita bisa memperbaiki diri, introspeksi diri. kita telah kalah menuju apa yang kita inginkan Kali saya tekankan Relapkan semua otot anda, Tidak ada yang tegang Mulai dari kepala Badan Lengan Kaki Tidak ada yang stres Semua lemaskan dan semua akan terasa ringan tanpa beban Ada pikiran Tetap berdamai Dengan pikiran dengan hati jangan ditawan Bayangkan anda masuk ke hati anda. Bayangkan hati anda sebuah ruangan yang tanpa cahaya, gelap gulita, dan anda tidak bisa melihat apa-apa. akan berusaha menggapai apapun itu untuk mencari sumber cahaya agar bisa kita melihat untuk dan dengan sejengkal mencari sumber cahaya yang ada pada diri kita Mungkin di suatu bidang Kita bisa meraba sebuah jendela Ataupun pintu Di ruangan tersebut Dan kita akan berusaha Sekeras mungkin Untuk membukanya Sama halnya Seperti hati kita hal sekeras mungkin untuk membuka pintu atau penjendela itu sehingga sebuah cahaya bisa masuk menerangi ruangan tersebut Setelah setiap lama Buat cahaya Bisa menerangi ruang Begitupun hati kita Bisa terbuka Untuk apapun Kita sudah hati kita terbuka, kita bisa menerima semua yang masuk pada diri kita. Dan cahaya itu memberi harapan kepada kita untuk melangkah maju ke depan. Mari bersama-sama Anda bayangkan Tujuan yang Anda capai Dalam jangka pendek Ataupun panjang Dengan Pikiran Anda sendiri Atau baca di dalam hati sendiri ini menjadi tujuan saya dalam hati yang positif. Okay. Nah, anda membaca dalam hati tujuan anda ke depan. Sekarang saatnya kita kembali bahawa kita hidup di dunia nyata ini menutup pintu. Dan telah buka Begitu semua hati kita Kita kembali ke dunia nyata ini Untuk menjalankan Hidup kita selanjutnya Kembali atau Makassar, dan sentuhas Diana, di kepikiran, dan lari bersama-sama buka suasana perlahan-lahan kita kembali ke rel ya oke oke selamat sengaja oke sekarang saya putus oke ini sudah terpisahkan dari dasarnya ini dari panitia sekarang kita rilekskan sebentar, biar ya, tidak ada yang seliut. Ya. Ya. Pertama, lurusan kaki kanan dulu. Ya. ya. Rasakan dulu kakinya, biar tidak kesemutan, langsung bangun bisa jatuh ya. Ini. Kalau sudah kakinya tidak kesemutan lagi, silakan berdiri. <tik> ya, semoga kelas ini bermanfaat ya. Ini bisa dilakukan di mana saja. Mungkin mau kuliah, Agak stres ya duduk sebentar lakukan meditasi itu akan lebih bisa menenangkan pikiran atau hati, hati kita ya Oke, terima kasih banyak atas sarannya. Bis meditasi. Fresh <tasuk> banget. Seru, seru, seru. Kalau gara-gara enggak pemanasan, <tasuk> lebih bisa Oh. 5 menit, 10 menit biar. 4 kita udah di lokasi yoga yang kemarin tempat meditasi udah disiapin tuh sama bapaknya. Ini bener-bener Konrad recommended banget sih. View dan pelayanannya tidak diragukan lagi. At least hari ini nggak pegel kayak kemarin dah. <SILENCIO> -ya. Selamat pagi. Pegal, nanti jadi ya. cerah banget hari ini tapi sedikit gerimis tadi ya, ya saya gini, up. oh tadi jadi di clear oke okay. banget bikin vlog ya dari awal kayak nggak ada opening gitu iya. guys. Ya udahlah. Yang penting kan Kita naik tangga ya. Halo. Brik brik. Ini tangga kontrakan. Hai. Emang kan naik turun gitu. Sekarang kita ke kah? TWC kah? Mari. Yeah. Balik lagi ke power Aris, halo Aris. Halo Riz, halo, apa kabar Riz? Halo Riz Duduk wow. di meja sih ya, Riz ya. Lanjut lagi vlognya yeah. <laughs> Teman-teman udah tertular ala ya guys okay apa sih sebenarnya blognya tuh nggak mulai dari awal ya udahlah anggap aja ini blognya jadi <tuk> jadi agenda kita apa guys? Oh, agenda kita tuh rencana renang tapi enggak bawa jalan <tuk> Iya benar-benar. Hotel tour ya hotel di Bali. <tuk> okay, jadi inilah guys ada kolam renang. Anggap aja teman-teman nih dari dari uh, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Surabaya saya dari Binjai, ah, tuan. <laughs> yang lain dari Makassar, ya Makassar ya, baik. Uh, jadi turnya tuh ya biar lihat hotel Bali itu seperti apa gitu kan. Ya. jadi ya gini nih wajah-wajahnya Nina ya. kan. saya <laughs> baru pernah ke Bali. Iya <laughs> ya, baru ke Bali. kusmangan <laughs> ora. Sampun oh, samfun. Samfun, samfun. Sampun yeah. jadi kita bakal ngajak teman-teman ikut juga buat ngetur di sini. Ini salah satu hotel recommended sih di Bali Bener-bener recommended, nggak palsu Kali. ya bener, bener, bener. Jadi view-nya tuh bagus banget ya ampun Yang kayak bagus banget gitu loh Bagus ya, enggak, guys? Bah, bah, banget <laughs> banget yeah. okay, Kita mau tunjukin keren banget tau sih? Banget, jadi kita udah ketinggalan tour ya Teman-teman udah pada di depan Sana tuh Yang udah nggak sabaran pengen lihat view di Hotel Conrad Bali Mari kita tunjukkan jadi ini tuh langsung ke laut lepas, gak sih sun? Iya. Tuh, tuh guys, <laughs> oh, my guys, guys oh my god. Jadi kalian Demi yang apa? Penat. Jadi, kalian lagi penat. Jadi gimana guys? Udah lihat kan? Enggak diragukan lagi mau stay di Conrad Bali. Benar banget. Langsung <laughs> depan laut ya. Jadi kalian harus coba ya kalau ke Bali <laughs> harus maju ke Mana tadi yang dari Surabaya? <laughs> Saya dari Binjai ke Petugas. Oh, Binjai. Gimana, Mas? Bali, Mas? Bagus. <laughs> Bagus ya. Tapi itu sekarang cuaca ya lagi enggak mendukung. Oh, lagi enggak mendukung jadi gitu. Tidak ada sinar matahari yang baik. Alright, thank -tokko you review-nya. Teman-teman dari Makassar tadi gimana? Super exciting. Super exciting. Jadi gimana? Orang-orang udah bisa kesini atau belum? Udah dong. Udah dong ya, pastinya ya. Well, sekarang kita udah di best spot buat teman-teman yang mau wedding. Bagi Haa. yang punya pasangan. Bagi yang punya pasangan, tolong. Bagi yang, yang punya pasangan, di, di, di, di highlight. Ya, aku sih promosiin buat teman-temanku Promos, yang udah kayak uh, memenuhi temen syarat teknikah. gitu kan ya. <tuk> yang nge-bert ya, Ini salah satu tempat recommended banget. Kayak gitu. Yang di belakang gimana? Capek. Capek? Capek. Capek. Tidur. udah mau langsung nggak <laughs> dulu deh nggak dulu deh nah, masih kuliah ya berdua <gifat> makasih traktirannya Herdi happy birthday ya <gifat> kado nya sebentar lagi ya uh -huh. <gifat> happy birthday ya luar biasa banget dinernya malam ini makasih <gifat> banget Herdi <gifat> iya <gifat> <gifat> Teman-teman selamat menikmati. Yo, kan, Happy birthday Bobby. <laughs> Happy, <laughs> <birthday. laughs> Happy birthday. Terima eh, kasih, terima kasih, terima ya. <laughs> makasih ya. Makasih ya. <mãozhte> puas ya. Kalau nggak dicaburin yang ulang tahun, pada tidak puas. Gimana <mattot> guys? Happy banget. Eh besok saya ulang tahun. kak <mattot> hey, Irfan ulang tahun. Belom nih.